Pendam Sambut penuh harapan Dengan sekena kepastian. Waktu berjalan Tinggalkan semua beban. dari ingin diharapkan Sadar dari lamunan Penuh pengorbanan Lepas memori ikatan cinta yang sekian lama kian pudar di makan usia dingin hatimu jelas nyata lataran bermain kata waktu terus berpacu sekian lama aku menunggu sendu membelenggu kalbu coba tuh tepis rasa rindu kita datang, yang telah lama terbendam Sambut penuh harapan, dengan segenap kepastian Buka mata tatap ke depan, raih mimpi dan harapan Tempat-tempat kita menuju dengan Waktu pun berjalan, tinggalkan semua beban pasti waktu berbagai lama menu membeang kekalku terusbus rasa itu cinta datang yang tak lama terbenang sambut batuh harapan dengan segera depas dia waktu berjalan tinggalkan semua beban dari iniai harapan ada dari lama tanpa adalah cinta yang sekela bunga kian pudar dimakan usia dingin hatimu jelas datang